karena acara SCTV Music Award 2023 akan segera hadir di SCTV. Untuk warga Konoha, yuk sama-sama kompak dukung idola kesenangan kita untuk masuk nominasi SCTV Music Award 2023. Acaranya gampang banget. Kalian tinggal follow akun Instagram SCTV, Twitter SCTV, TikTok SCTV, dan Facebook SCTV. Lalu kalian isi form voting tahap pertama di link ada di bio SCTV persahabat ya Semangat pokoknya untuk warga Konoha Bismillah Bunda Lesti Kejora Masuk nominasi di SCTV Music Award 2023 Kemudian persahabat kita mampir ke unggahan detail box persahabat ya 16 jam yang lalu mengunggah foto mobil Rizky Bilar Wow ini keren banget persahabat ya Sudah disulap kembali Mobil antik Mobil yang tentunya luar biasa Banget nih persahabat ya Mudah-mudahan berkah barokah untuk Bapak B Mudah-mudahan Tentunya selalu diberikan kemudahan segala urusan Dan apapun Yang dilakukan persahabat ya Untuk Lesar Family Selalu dilancarkan amin Hanya doa terbaik yang selalu kita berikan Yang selalu kita panjatkan Untuk idola kesayangan kita Masya Allah ini keren banget Kemudian juga persahabat selanjutnya kita mendapatkan cidukan vitamin Ini mah vitamin ngabugurit persahabat ya Alhamdulillah akhirnya muncul Idola kesayangan kita yang selalu dirindukan Abang L Dengan outfitnya pun kece banget hari ini Wah sudah keren, sudah rapi, makin kasep, makin ganteng Aduh Masya Allah banget persahabat ya kira-kira mau kemana nih Abang L sudah tentunya rapih Begini persahabat. ya Ini idola semua orang nih Masya Allah Kita lihat persahabat Begitu banyak tanggapan komentar yang diberikan Di antaranya dari akun Saya ini 2022 Abang lagi mode kalem katanya eh, masya Allah. Saya selalu berdoa untuk Abang El Doa terbaik juga untuk Abang Fatih Ini kebahagiaan Ini vitamin yang sangat luar biasa Akhirnya setelah sehari full kita tidak mendapatkan cidukan Alhamdulillah di sore hari persahabat yang mendapatkan cedukan vitamin Abang L ini Masya Allah selalu dinantikan selalu ditunggu kehadirannya oleh Om tianggalnya Masya Allah Sehat selalu mudah-mudahan ada kejutan ada kabar baik untuk kita semuanya yang tentunya kita dapatkan dari Lesnar Family. Tetap stay itu di channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru dan bahagia dari Lesti dan Rizky Pila tentunya. Ini dulu informasi di sore ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar Bang menu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.